Hey guys, welcome back to Watch Watch YouTube channel. Dan di depan gua udah ada si populer Casio alias Casio G-Shock seri 2100. Tapi ini bukan 2100 biasa ya guys. Yang satu ini udah dikasih fitur Tough Solar dan Bluetooth. Yes, inilah Casio G-Shock tipe GA-B2100C9ADR yellow color dan tipe GA-B21003ADR 2100 green. Nah, sejak rilis pada 2019 sampai sekarang, Casio Oak jadi G-Shock paling laris manis di jamtangan.com. Bezel oktagonalnya ini yang menjadi daya tarik karena mengingatkan kita sama siluet AP Royal Oak. Makanya seri ini dijuluki Casio Oak. Lalu, kenapa ya yang versi Bluetooth ini layak diburu? Nah, ini alasannya. Kayak yang udah gue bilang tadi, Casio G Shock b 2100 ini udah dipersenjatai top solar dan Bluetooth. Artinya, jam ini makin praktis karena nggak perlu ganteng-ganti baterai. Dengan mobile link, jam ini juga bisa langsung connect ke smartphone kamu buat akses fitur auto time adjustment, world time, hingga reminder. Dan meski nambah dua fitur sekaligus, ketebalannya cuma nambah 0,1 mm. Tetap tipis mempertahankan karakter Casio. Wah, luar biasa ya! Dan ditambah lagi, jam tangan ini masih dibekali struktur Core Carbon Guard. Oke, sekarang kita cek dulu spesifikasi dari Casio G-Shock tipe GA B2100 ini. Diameternya 45,4 mm. Thickness 11,9 mm. Lock-to-lock 48,5 mm. Case material resin, strap material resin, glass material mineral glass. Dilengkapi tough solar, battery operating time 7 months untuk pemakaian normal, atau 18 months di kegelapan total. Neobright dan super illuminator. Nah, selain dua varian warna yang tadi udah gue pegang, masih ada beberapa warna lain di jamtangan.com. Ada tipe GA B 2101 ADR untuk Black Color, lalu ada GA B 2101 A1DR untuk Special Color, dan tipe GA B 2102 ADR Navy Color. Nah, menariknya lagi ya pak, kalian nggak perlu nabung lama-lama buat meminang GAD B2100 ini. Harganya di jamtangan.com nggak nyampe 2 juta. Cuma yang warna kuning aja, yang nyampe 2 juta lebih dikit. Dengan harga segini, nggak heran Casey Oak Bluetooth sempat bikin heboh waktu pertama kali diumumkan. Kalau gue sih, yes ya. Langsung sikat! Jangan lupa di jamtangan.com. Oke, segitu aja dulu dari Minwatch. Semoga makin banyak yang kena racun Casey Oak ya. Silahkan like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan kalau ada giveaway kejutan dari kita. Thank you for watching, and see you on the next video!